Halo, sudah jumpa lagi bersama Pablo Vanka. Dan kali ini kita bersama Tim Turing Bubble akan mengunjungi Desa Sebagin, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan. Dalam touring kali ini kita bersama Tim Turing Bubble akan melihat secara dekat di mana tempat yang akan direncanakan pembangunan Jembatan Penghubung antara Pulau Sumatera dengan Pulau Bangka yang berada di Desa Sebagin, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan. Oh honey Sebelum menuju ke lokasi, kita bersama tim Turing Bubble sehingga sebentar di pantai Sebagin yang berada di desa Sebagin. Pantai yang memiliki pemandangan yang cukup indah dengan laut yang tenang dan pantai yang cukup bersih. Apabila sore hari kita akan melihat secara langsung sunset yang ada di pantai Sebagin. Terima kasih Setelah bermain di pantai sebagian. Kita bersama tim Turing bubble melanjutkan perjalanan menuju ke lokasi di mana yang akan dibangunnya jembatan penghubung antara Pulau Sumatera dengan Pulau Bangka. Tempatnya di Pantai Berani, Desa Sebagin, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan. Panjang perjalanan kami bersama tim Turing Bubble disuguhkan dengan pemandangan pantai yang cukup panjang, pantai yang indah, dan napasinya dengan pasir pantai yang cukup bersih. Bersama tim touring bubble sampai juga di pantai Berani, desa sebagian kecamatan Simpang Riba Kabupaten Bangka Selatan. Di mana lokasi ini akan dibangunnya jembatan penghubung antara Pulau Sumatera dengan Pulau Bangka, yang mana jembatan tersebut diberi nama dengan Bahtera Sriwijaya, dengan jarak sekitar 13,5 km. Nah, jembatan ini akan dibangun pada tahun 2024 nanti. Dan lokasi pembangunan jembatan akan berada di desa Tanjung Tapak Kecamatan Tulum Selapan Kabupaten Oki dan desa Sebagin Kabupaten Bangka Selatan. Demikianlah perjalanan kami bersama tim Turing Bubble menyusuri desa Sebagin yang ada di kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan. Jadi buat anda semua sepradi, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, and share ke media sosial anda. Dan jangan lupa untuk terus pantengi channel Youtube Pablo vanka Sampai jumpa dan salam budaya.